Big face ya untuk gamenya kedua. Langsung melakukan ban terhadap Valir dan juga Xbox. Elemen api di-shutdown. Elemen api dihilangkan untuk game yang kedua ya. Berarti ada kemungkinan <laughs> tinggal gashen elemen apinya. Eh. Kan <laughs> skill KOF elemen api. Eh itu kan pisau dia. Eh, tapi elemen api, ada apinya. Aduh. Aduh. Elemen air mana nih, Kadita ya, Kadita ya. Kadita, Kagura, tergantung skin. Nggak tergantung. <laughs> Aduh, bodo amat, bodo amat. Halo yeah. ngobrol terus, nih. Netnya langsung malu nih lah. Malu tuh, yeah. kelihatan kamera langsung tutup muka malu ya kan? Hmm. tapi jarang loh, cewek-cewek malah ini datang ke sini. Kenapa jarang? Biasanya cewek cowok, biasanya cewek cowok. Oh iya ya, ini cewek-cewek, ini cewek-cewek ya. Iya, tumben ya, tumben tumben. Karena mungkin emang yang bermain kali ini tuh ganteng-ganteng kali ya. Oh hila. Apalagi lah, Inggrisnya. Apa <laughs> Yes, Inggris ya, Dia yeah. yeah. mau ngomong kamu ganteng juga. Oke, okay. dan oh Chow nya terbuka, well. Billy akan menjadi fighter Chow Damage ya. Is. Dan juga yes. seperti biasa Grok dan juga Kufra menjadi tank andalan dari tim RRQ. Kayaknya udah lama banget Chow, Billy itu udah gak keluar. Benar, benar. Kira-kira si, satu sisak lah. Dan kali ini Lunoxnya nya diamankan oleh Kiddo. Kagura apakah keluar untuk game yang kedua? Belum tentu sih karena masih banyak banget hero yang bisa digunakan. Harit juga masih ada kalau enggak dites. Kadita juga ya kan. Vale juga kalau mau lagi. Iya, kalau mau lagi bisa Silakan silakan. Boleh. Dan Cloud-nya oh. respect band done. dilakukan oleh RRQ. Yes, tapi bisa jadi uh, itu pancingan. Oke. Okay. Um, Haritnya dihabisin, oke. Okay. Yes, makin dikit nih romitnya. Kalau game kayak wolf ini rata-rata shutdown down hero ya. Your iya, bener berarti dihabisin ya hero ya. Iya. Uh, Kadita, Kagura. Kadita, Kagura. Atau mungkin ada Odet juga ya. Uh, Granger uh, lagi tuh turu. Odet kayaknya enggak deh pak. Iya barangkali, kan masih uh, terbuka. Ini bukan ya, kan. brawl. Kagura sih feeling gue nih. Atau iya, mungkin iya. Harley, enggak sih Harley. Hmm. Aku ya, sih, ya? aku sih berharap... Ya kan Lunox nya udah dipik. Ito. Gor ternyata. Oke, okay, Gor, Gor. Okay, okay, gor. <tuk> gor. Untung saya <tuk> gak menebak. Oh iya. Bapak nih, aduh. Gor, Chang'e. Ya. ya kan tebakan saya selalu salah. Oh iya. Jadi gak apa-apa, wajar aja. Ternyata. Saya mah nebak ya, aja udah. Kalau tebakan saya bener terus, saya udah duduk di sana. Jadi, jadi ini pemain kok gak coach gitu. E iya betul e juga. E gak, bagus sih gak e gabung e e <tuk> <tuk> Jadi. Kira-kira dengan chord yang sebenarnya agak susah juga mencapai Lunox. Tapi darkeningnya dan case assault bisa menghancurkan chord dengan mudah. Benar. Ini yang menjadi dilema sebenarnya. Apalagi lagi ini kan kami kame, -Kame ha kan tiba-tiba uh -oh. ada defense judgment nih. Oh iya. Jadi ya ditarik kan. Aduh. Tapi harusnya sih agak susah sih ngejangkau Gord ya. Harusnya. Harusnya. jangan Apa ini ya? ngejagain banget atau buka aja jagain banget. Yes, tapi masih belum kelihatan nih. Hmm, ada Badang lagi, Badang lagi ya Allah. Yes, dan dua rival eh. Ya. Oh, Kido tuh pakai rival lagi. Iya, iya, Jadi iya. dia tuh tadi Valir tuh pakai rival juga. Emang Valirnya rival tadi. Iya, maksudnya untuk ukuran mid lane pakai rival tuh cukup baru menurutku. Kayak hmm. agak jarang aja dipakai untuk mid lane -nya. Biasanya kan offline atau enggak tanknya kan. Mungkin dia mau ngambil advantage di mana bisa Mendapatkan banyak banget di X-Men terlebih dahulu dibandingkan lain-lain yes. Atau mungkin biar dia cepet nge-gang juga ya. Dia ya, kalau misalnya di, di safe lane-nya kena gang, dia langsung tele ke kesana, ya. ke sana Bisa ya jadi kan? karena gengnya bisa lebih mudah. Hmm, benar, benar, benar. Oke. Okay. miss Ngantuk. Wih, ada Wengki. Dengan siapa lagi itu Wengki? Ya, aduh. aduh. Okay bisa emang jadi orang ganteng ya <laughs> tiap hari beda ceweknya ganteng kan kamu pasti ya? dia lah oke okay. <laughs> daripada laman kita langsung yes. aja camp kedua kita right, Q versus Netflix wow wow wow langsung ngegas ini finya ya Langs langsung dibuka yes bersama seorang tuturu tapi tak diblok di oleh kaja dan juga Kari tidak bisa memotong laju minion yes kido mencoba untuk mengharas lemonnya langsung di arah tengah ya langsung mengout zone sebegitunya padahal Um, bisa dibilang harusnya sih kalau dijagain lebih mudah juga untuk Gord menghabisi mini Minion. Tapi mungkin karena nggak dijagain. Sementara Billy... Masih adu pukul ya? Iya, ini, ya, ini dua-duanya adu pukul nih. Adu Jotos ya, antara rang melawan Billy di atas. Dan kan, i, mulai dicicil. Tapi masih ada regen juga. Dan di arah bawah liamnya cukup kehilangan banyak HP oleh seorang Marsia. Ya. Aduh, diambil ini lagi. Susah untuk membantuin uh, entutoru mengambil gold buff ataupun bertarung lain. Harusnya setelah wave ini dia pulang ke rumah baru habis itu balik lagi. Tapi kali oh. ini langsung digang Kang. Udah level 4 tapi Kido Gemasnya oh -oh. masih menunggu si Kido Gemas dengan rambut cepak yang baru. Dan nah, kita lihat di sini ada rival juga. Oh, bukan. Ternyata Kame Kamehameha dari Seorang gore dan bahkan Rivalior juga mulai datang di atas mencoba teman backup Billy. Masih mencoba untuk Shunpo dan masih bisa untuk kabur dengan Jet Kundo -nya. Satu arrival ke Tarot, satu arrival ke Minion dan abis itu kabur. Ketika Kildas sudah didapatkan oleh aragus sementara kali ini nya ke arah Marcia dan juga EXP nya. Hmm sangat disayangkan sekali, nggak ada lanjutan mungkin karena musiknya dari lemon udah kelar juga Wih. sih. Hai, recall recallnya ada ya, ada mahkota rajanya ya. Iya yeah, sesuai nomor banget ya. King, king of the King. King of the King, king, of the king. Yes. Yes. Okay, okay, okay. Tapi mengingat tadi gengnya cepet banget sih harusnya harus hati-hati sih mistiknya kali ini keluar lagi tapi gak Dari kido gemas langsung ke sosial memukul mundur dari RRQ. Benar sekali, dan di arah bawah Liamnya, dan ada Rival juga, tapi tidak bisa kabur karinya dan harus silang. fin Tuturu dan Liam, dan bahkan kita lihat sini mencoba untuk dicicil, tapi tidak ada kata puk, Dan harus menunggu untuk wave yang berikutnya. Tadi udah dipancing pakai Arrival dari fin ini kayak ngadu Arrival ya, kayak semuanya butuh Arrival untuk melakukan geng. Tapi Billy harus hati-hati, Darkening belum digunakan oleh Kidon hanya mencicil-cicil sedikit saja. Ya start all. sudah muncul di arah atas. Dan bahkan kita di Magic gila, gila. Mistika, Oh my God, Salirnya. terlalu sakit. Damage dari seorang Goat. Dan kali ini Tertoro berhasil mendapatkan satu lagi di bawah. Tapi ingat, RRQ benar-benar luar biasa sekali 4-0 di menit ketiga kali ini. Masih berada di mid-jil. Masih bisa melakukan sesuatu di balik bus tapi mistik gas dan juga barir yang dilakukan oleh Finn luar biasa sekali. Bener, itu bener Itu disemprot, udah kayak... Ada harapan di mana mistik gasnya mau keluar kan, abis itu ada barir, tek. Pak bingung pak, mau kemana pak? <laughs> dan ke arah atas lagi. Dan mistnya yes. dilepas kali ini, Liam masih bersama Saratu Turu. Belum ada yang ke arah atas dari Genflix Aerowalk dan tampaknya Tartal akan diamankan. ...oleh tim RRQ. Betul sekali lagi-lagi Mistikersnya digunakan, tidak akan ada mistiga selama beberapa second ke depan. Tapi melihat untuk yang free farm banget, dia menggunakan sepatu untuk cooldown reduction. Hmm, ingin menggunakan skill-skillnya dengan cepat kayaknya. Yes, setengah menit untuk mistiga selanjutnya dan kita listen juga untuk di atas. Masih mencoba untuk sabar, Billy. Dan bahkan ada Marcia mulai rotasi juga ke arah tengah tapi lihat di bawahnya. Hmm, masih mencoba untuk dipus. Aleh, tuturu. Yes, mulai ramai tapi di matenya, apakah dia akan ditangkap? No, ada barrier doang. Kali ini kita nggak bisa melakukan apapun. Tidak melakukan darah. Oh, di yes. arah atas. Tabaknya didapatkan badangnya. rifle cukup telat dan bahkan flicker digunakan oleh Lemon. Dan penalti zone-nya berhasil dihindari. Sangat disayangkan penalti zone harus terbuka untuk tanah saja. Yes. Well, kalau kayak gini, kayak... Gameflake mulai bingung lagi, tidak ada tempo permainan yang baik untuk mendapatkan kill. Jangankan kill, kayak mereka ngepus aja. Aku ngerasa dari tadi, yaudah sadar-adanya aja. Oh, gitu. Volva ada tiga hero di arah atas, Marcia Pilih. belum menarik sampai di tarik. Tapi lihat yes, masih bisa diindah, dari akan ditendulkan. God oleh seorang Vin dan bahkan Marsha jadi kejar kali ini mencoba untuk dia dan tembok Finn, luar tembok keluar dia terus dikasih stiker Vinnya tidak takut tiga melawan satu dan bahkan pada darah darah darah sakit, dan langsung dihukum. Tapi ada rival menuju ke arah seorang berhasil dan ya mulai di juga, dan di arah tengah kali ini tutur mulai rotasi, dan bahkan kita lihat billy juga harus mendapatkan turret pertamanya di arah atas. Kehilangan dua turret dari genflix AeroWolf. Apakah akan menjadi tiga karena di mid-nya masih ada Lemon tutur dan juga masih ada Liam. Kali ini bisa saja di gang Yornya. Stun tidak kenal, tapi lihat mistican Tidak Oh my God, baik sekali dan di lagi stunnya. Kido gemas tapi masih bisa untuk ditahan. Yes. 81 1 kedudukan sementara. Mystic Projectile-nya langsung konek ke arah seorang Kido yang baru turun dari Arrival. Finn masuk ke dalam bus tapi Turtle lagi dihajar oleh RRQ. Oh, Oke, okay. lihat Finnnya, Finnnya, Finn-nya di depan, Finnnya, Finnnya tapi Finn-nya mati begitu saja. Tiga orang langsung menghajar satu batu. Well, well, well. Tiga orang cukup banyak di sana tapi... LB tadi. the defense! Dan kanan tak pakai unduxnya! Dan langsung disembur! Dan langsung hilang di oh, arat mencoba untuk kabur dan dia dan, dan pegang Didapatkan oleh tuturu. Ini luar biasa sekali. Begitu kena stun langsung dia Sonata. Tiga hit langsung hilang dari map. Dapat tarat juga. Atasnya masih sangat sabar dari Billy tapi... Kita melihat RRQ makin meninggalkan Network dari Genflix Iron World. Turtle udah didapatkan, semuanya udah didapatkan, tinggal gimana caranya Lord hadir. Lalu RRQ dapat Lord, mungkin bisa langsung di push karena ekonominya lagi jauh banget. Benar sekali. Ekonominya bener jauh banget. Goldnya didapatkan satu 21000 di menit ke-6. Dan bahkan di arah bawah, Lemon masih santai. dengan gak mengenang skateboardnya. Dan di tiga dikeluarkan. Tapi ada Yordan dan Klikernya. Dan abang tembok. Terkena. Final season dan langsung ditinju. Dan dan. Barsanya mencoba untuk mengajar Lian. Tapi tidak bisa. Ada Tuturu juga. Dan bahkan dibalikin lagi. Ditarik Lian. Sesodata. Sesodata. Dan bahkan kita lihat double kill dari Raja Barsme Tuturu. Begitu ada arrival yang di cancel oleh Billy, dibalikin lagi Liam langsung memancing teman-teman dari Genflick tapi Finn dari belakang dan Tuturu tiba-tiba hadir dengan Death sonata -nya. sementara di atas Billy. Berasa berapa satu satu dan mm, itu damage juga lumayan tapi belum bisa mendapatkan Billy. Dan oke, okay. turut ketiga atau ini bisa turret ya mulai diisi oleh Tuturu ada satu kritikal lagi dan oh, lumayan oh. ngurangin seperempat dari HP red dia. Ada KJ, men harus hati-hati. Begitu yes. ada di penjajaman ditarik ke dalam badang bisa melakukan apapun. Walaupun memang bisa sedikit ngedes dari Granger juga. Oke, okay, masih menunggu Sabat. Aduh, kurang beberapa detik lagi padahal Lordnya bisa dapat, tapi ini turtle karena belum ada belum sampai menit ke-8. Sayang okay. banget, men. Samaknya diambil sama Lemon untuk buff-nya. Mas, yes, lumayan, Pak tarik gold, XP, dan buff juga bakal diambil. Yeah. Sementara ini, staple. Ya, diamankan lagi, dan kajanya sudah mulai melihat. Lemon ditarik, tapi masih ada fin. Dilindungi, dan bakal kita lihat di sini. Belum dikeluarkan, misi gusnya tapi ada pada naf-naf-naf. Dan bakal ada godlike, didapatkan oleh tuturu Raja Marsland Indonesia. Oh. Double kill, dan bakal kita lihat di sini. Dia mau lebih, mencoba untuk maju flicker lagi. Triple kill, flicker ke arah depan. Oh Looking for mediam. Kita lihat di sana, tuturu dan mediam. Oh my God! sudah mendapatkan Wipe media, turun dengan flickernya, menuju ke arah tarut, melakukan dive ke arah arut, arut kedua, dan berhasil mendapatkan... Abisin, tanya. abisin, oh Aku, abisin. aku abisin. kira bakal dapat Savage ketika Billy-nya bakal ada of Dragon. Yes. Dan dibiarin begitu aja, Benar. mungkin bisa save face. Rifle digunakan oleh Finn, dan didapatkan ini, Mr. di arah tengah, dan menuju arah atas. ditembakin lagi, Billy masih cukup berani dengan setengah sp nya dan Finn-nya masih cukup menakal. Benar-benar di depan menjadi frontliner-nya. Dan bahkan masih ada rifle digunakan oleh Yor, tidak bisa di-Hit Turret di arah atas. Harus sedikit sabar, mungkin Lord pertama bisa diambil terlebih dahulu. Untuk mendapatkan Super Minion Agar melakukan pushnya Bisa dengan mudah Shadow Mas dilakukan Masih ada Oh ditarik ya? oh, iya. Dia Bersi masih diindarin gak berhasil ditarik Dan bakal dibalikin lagi Masih bisa bertahan Dia dalam lagi Mencoba untuk rondo kah Oh enggak Dimukul mundur lagi 40 detik untuk Lord yang pertama Benar-benar luar biasa 10, sekali Defin yang gak dapet men sepuluh nol tiga Bung Volva Wow Bakal jadi MVP lagi Wow, wow, Begitu wow, wow. turun gunung jadi MVP, tapi kalau tadi dengan rhapsody-nya aja, itu bisa ngedamage gede banget. Dead sonata sempet miss tadi, tapi oh no, hampir mendapatkan yang ada, itu save dari Tiga. seorang. Dan bahkan dimajuin, lihat dia rondok arah depan, Kido gemas. Melakukan ultimatenya, dikeluarkan bola-bola lucunya tapi tidak bisa untuk yes. maju dan harus kehilangan. 2 inhibitor threatnya dan 6 detik lagi Lord, untuk Lord yang terhormat team muncul team. di lane of doubt. Fleeting time sudah diambil oleh seorang lemon, artinya mungkin bisa mendapatkan cooldown reduction yang sangat-sangat cepat. Mungkin mereka mau, mau nge gas terus nih, mau nge-gas terus hmm. si, si lemonnya. sekali, dan sudah di Kita lihat sini damage-nya besar sekali, oh. dan gas, langsung disembur Lord-nya. Didapatkan Lord yang pertama, yes. ini akan menjadi push untuk RRQ dan apakah Genflix Aerof masih bisa untuk mendefend Lord yang pertama. Edo Gemas telah mendapatkan, mendapatkan damage yang lumayan karena ada Holy Crystal juga tapi hanya dua item saja yes. yang dia miliki. Ini agak agak kurang sih, kurang dan banget malah. Inilah dia item yang sebentar lagi akan di screenshot oleh teman-teman yang menonton di rumah dan akan dipakai rank malam ini ya. Eh, ini langsung, kaum, ya aduh. ini kaum-kaum rank Wah, apa? kudu pakai item ini ya. Oke aku pakai ah <laughs> Aduh, tadi Iya, penjelasannya Miss Pak. Oh iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, Mau yeah. ke Arafin? Aduh, oh lihat, ternyata lordnya diblok oleh Vin. Dan kita lihat di sini sudah mulai maju trilayernya di arah atas, tengah, bawah. Arargia, bakal mereka bisa oh, langsung melakukan push ke arah tengah. Masih mencoba untuk sabar, masih mencoba untuk menunggu kali ini. Belum ada Terran Revenge, dan kita lihat Mistikas disunduk. Dan masih okay, ada Arargia, dan okay. bakal dimanfaatkan dari Billy. Dan bakal di Arargia, mencoba untuk maju. Minaldi South, tapi terlalu keras, damage-nya terlalu besar. Dan Arargia. Mengabarkan game yang kedua Sungguh sangat optimal Begitu langsung kena stun Begitu gak bisa jalan